oke okay guys kita kembali di channel arimoto kreasi tambah pantas kali ini saya akan membuat jus jus wortel saya akan rupa membuat jus kemarin kemarin saya selalu upload tentang garis kali ini karena cuaca panas kayaknya enaknya kita bikin jus oke okay, untuk selanjutnya bahan yang saya pakai utamanya adalah wortel wortel yang sudah saya kupas ini, guys. ini wortel lokal bukan yang impor ya lokal, karena lebih murah saya belinya terus kita juga pakai susu kita tambahkan pakai susu terus ada juga bisa cair ya guys biasa gula cair untuk pemanis selera terserah selera mau manis sedang atau enggak pakai gula juga nggak apa-apa jangan lupa juga ini air jeruk peras untuk jeruk peras ini untuk menetralisir rasa ketir dari wortel itu ya guys ada juga kita gunakan es batu es batu ini untuk selera dingin karena cuaca panas kita gunakan es batu tapi tidak akan saya blend karena saya selera nya tidak suka dingin jadi tergantung selera anda kalau anda suka es pakai es tinggal di tambahkan es oke oke saya potong potong wortelnya terlebih dahulu potong potong ya guys oke okay, saya langsung masukkan ke blend, mungkin blendnya nggak tercet secara langsung karena batasan dari ruangnya ya guys kecil karena di rumah ini bukan di restoran atau di hotel ya guys ya. ini di rumah jadi sebagian bagian dari hobi bukan dari bagian dari tanggung jawab oke okay guys karena suatu hobi membuat populasi di rumah itu buat saya suatu nilai lebih buat saya. jadi saya tak akan ragu, tak akan malu untuk membuat suatu mengupload makanan atau bikin apapun untuk di rumah, karena itu sebuat buat saya jelas sebuah kreasi. Oke okay guys, kita tambahkan air, kita gunakan air, saya makanya tidak pakai es batu, saya gunakan air yang sudah dingin, kita tambahkan air dingin. Oke okay guys, kita tambahkan air dingin. Saya tambahkan.